Abang L ini akan tentunya memberikan kejutan surprise pastinya untuk warga Konoha Karena tiga hari lagi BBL ulang tahun yang ke 1 tahun Insya Allah, makin gak sabar dengan kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun official Adi Collection tiga hari lagi, masya Allah, sing sehat kasep panda juga lancar segalanya Bismillah amin mudah-mudahan sehat senang. dan semoga lancar apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar banyak respon yang diberikan diantaranya dari akun Jelani oficial andeskor satu lama deket diunyel-unyel daeta si abang L abang El pas panggil bunda suaranya lembur penerus lesti kejora, masya Allah ada juga persahabat dia ya, tanggapan lain dari akun instagram Eleanor Hayati 1955 Ulang tahunnya sama kayak anak aku Azka tanggal 26 juga mau ulang tahun yang kelima Mudah-mudahan sehat semuanya amin Masya Allah banget Doakan ya untuk idola kesayangan terutama BBL yang mau ulang tahun Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk Abang Fatih mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua amin Kita lihat juga persahabat berikutnya ada ciri-ciri vitamin yang kita dapatkan kita lihat diunggah terbarunya Marjin, mengunggah potret momen kebersamaan dengan para sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Bunda Lesti juga dari Bali langsung ya, kumpul dengan wanita-wanita hebat, Masya Allah. Kita lihat juga di terbarunya Bunda Lesti mengunggah foto yang sama, momen kebersamaannya dengan para sahabat-sahabatnya luar biasa. Sepertinya persahabatnya mereka itu tentunya ngocok arisan ya, Masya Allah. Circle nya Bunda Lesti bukan kaleng-kaleng, masyarakat. Luar biasa. Kita lihat juga kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti, Mama Yu Masya Allah. Luar biasa banget ya, kita lihat juga di kolom komentar. Banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan. Di antara dari akun apartemen Bintaro Dede mengatakan Masya Allah, beautiful semua, sehat-sehatnya semuanya, amin. Memang wanita-wanita ini cantik-cantik Dan pastinya insya Allah Wanita yang seleha semuanya, amin Titannya juga berselamat untuk berikutnya Komentar yang diberikan Diantaranya dari akun Lesti Al-Fatih mengatakan circle-nya masya Allah luar biasa salvo dengan circle-nya ya kita lihat juga tanggapan dari kak Kirana Fari mengatakan aduh duh neng angin menipangling delestik kejuara ulala di gitu katanya tuh ya <laughs> masya Allah luar biasa banget pokoknya respon yang sangat positif selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga di IG-nya Kak Kaisya Ratuliu bersahabat. Perhatikan doengan videonya. Masya Allah, Dibikin salwar dengan baju hitam. Masya Allah banget ya. Yang lagi bersama Kak Syifa Haji luar biasa. Bunda El memang wanita yang sangat soleh, wanita cantik, wanita multi talent banget nih Bunda lesti. Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kemudian juga perselabatnya untuk kabar yang mendapat Arisan ternyata itu Kak Loli Masya Allah selamat ya Mama Nur mendapatkan Arisan kali ini Masya Allah berkah dan mudah-mudahan pertemanan ini tetap terjaga dan terjalin dengan baik Amin Kita selalu mendoakan, kita selalu mensupport support yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan pasti juga kita masih menunggu Cidukan Hingga kabar terbaru berikutnya. jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.